Tapi kali ini, saya kedatangan tamu nih guys, spesial Kedatangan tamu dari Ngawi ya, dari Ngawi Bang Menwi TV Ya, ini orangnya Dan jauh-jauh ke Ngawi, ke tempatnya Loren Barber Hanya juga untuk mengobati potong. rasa penasarannya ya iya. ingin potong di barbernya Loren Loren besok, iya. di Loren Batur ini setelah dipotter sama Loren, guys Ya, memuaskan iya. aja, nyampe banget. Coba kalau nah katanya berikan saja ke besok Loren, benar ya. Oke, terima kasih Bang Menuhi TV atas kehadirannya partisipasinya. Oke, oke. terima kasih banget. Sukses, kalau sukses kreativitas tanpa batas. Oke, selamat. Loren mau rawat kata nih guys. Di depan tadi Loren ada yang salah kata. Maksudnya dari Ngawi ke Mojokerto. Karena Bang Mulwi TV ini dari Ngawi ya guys. Orang Ngawi. Setelah tahu barbernya Loren di YouTube, dia punya inisiatif untuk hadir di barbernya Loren di Mojokerto. Dan Jadilah sampailah bang menui TV ini di barbernya Loren. Oke guys, saksikan pemotongan atau tahap-tahap pemotongan rambut daripada bang menui TV ini. Saksikan sampai selesai ya guys. Sukses untuk kalian semua. Ini dia orangnya bang menui TV guys. Rambutnya sebelum dipotong sama Loren ya, acak dan berantakan banget. Lihat aja nanti hasilnya, sesudah dipotong sama Loren, pasti memuaskan. Oke, untuk berikutnya, ini guys awal daripada pembentukan rambutnya Bang menu TV ya ya jelek banget sebelum selesai kanan dan kiri Oke nggak apa, apa guys ini tahap awal ya ini bagian belakang juga sudah Loren ambil guys. Memutar dari kiri ke kanan ke belakang, oke okay guys. Untuk berikutnya, tahap kedua bagian bawah, guys. Pembentukan gradasi yang dimulai dari nol ditarik ke atas. Hingga terbentuk gradasinya yang halus dan samar <tuh> Bagian atas guys Ini setelah disemprot sama air ya Sama ini Disemprot pakai air Kelihatan basah dikit-dikit ya Kalau semprot air jangan terlalu basah guys Agar enggak kuyup nanti kedibilan. Oke, okay, ini setelah diambil yang bagian atas sama Loren. udah kelihatan bodinya, guys. Keren, oke, okay, ini hasil akhirnya, guys. Wah, wow, bangun nya tegang banget, kayaknya sebenarnya bercakap-cakap sama saya, guys. Saya ditanya-tanya, cuman tidak terekam suaranya kecil, jadi sekalian Loren hapus saja digantikan dengan Loren Gilbert sendiri nih, nggak apa-apa Bang ya ini kesan dari Loren. Oke terima kasih Bang Muni TV sudah hadir di barbernya Loren ya. Oke semoga sukses buat anda Bang Muni TV juga para subscribernya Loren Jedar The Master Barber sukses.